kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati inilah caranya kalau kau suka hati tepuk tangan Jadi, kelakar berdiri.